di mana kita mas? ini lu nggak like atau kenapa sih? <laughs> lu nggak like atau rapiyes sih? <laughs> Oke okay, harus bikin organasi lagi. Tampil, I think. <laughs> ya, yeah. uh. ya, yeah. uh, is there even one plane? Pesawat di sini. Nah, Tidak. oh iya, itu tuh ada, ada, ada, ada, Dah ada, jemput ada, ada, gerim ada, ada, sabar ada, Sabar oh. euh, ada, Apa lantai ini kalau bisa Oke oke oke ada, ada, Bisa ada, ada, ada, ada, Sabar sabar sabar Sabar ada, sabar ada, ada, ada, ada, ada, ada, Gravitasinya langsung tiga kali lipat Oke <laughs> <tuk ingin kita panggar laughs> Ini ya, <tuk> Ini lebih cepet kalau kita mendarat tempat biasa <laughs> Apa itu? Biru biru <tuk> What? What? Oh, oh orang ketidur Balut Oh Oh wow that's some hot man Oh you touch my ta la Yeah Thick Oh uh, gue pantut teh Oh. Uh. <tuk> Maksud gue itu Sorry <tuk> Maksud gue itu Gak yador gue anjir, anjir. anjir. Oke okay. okay. Gue pukul yang terakhir Bayang gue low langsung helpnya Yep Agak nembak nembak deh Iya yang gak beam aja Gak jadi, gak jadi, jadi, siapa pun gue bisa nemak, karena KAPUYA ANCI BITCH Anata no